Bersamanya, ku ingin habiskan napas ini berdua dengannya. Oh, oh, oh. Waalaikumsalam Seperti biasa lah Kita mulai yang Mulai Mulai wow wow wow, wow. tuanku cinta dia Ayo, Yaudah, yuk. ku ingin Ayo, habiskan lepas kini Ayo, berdua dangannya. lupakan waktu Ya lah, kini kurelakan. Kau menangis, tanda kasih untukmu berdiri, tanda lewat, mencintaimu selama kan enggak lewat Yang juga bisa, saya sekali. และหวัดและหวัดและหวัดและหวัด Mm-hmm.